5. Ciri-ciri kutmin. Kutil kelamin merupakan sejenis virus yaitu virus HPV. Banyak orang terkena penyakit kutil kelamin tapi tidak menyadarinya. Gejala kutil kelamin seperti muncul daging kasar di area kelamin baik pria atau wanita. Terkadang kutil kelamin juga menyebabkan gatal di kelamin dan daerah anus. Daging tumbuh di area kelamin bisa disembuhkan jadi Anda perlu khawatir. Bagaimana bisa muncul daging tumbuh di kelamin? Sebagian besar kasus infeksi HPS sering terjadi pada wanita. Tetapi penting bagi kita untuk mengetahui infeksi virus HPE pada pria yang mungkin saja sedang bisa mereka alami. Diketahui ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seorang pria terinfeksi virus ini. Diagnosis Kutin Kutil kelamin merupakan kondisi yang cukup mudah dikenali secara kasat mata oleh dokter. Namun jika kutil tersebut tumbuh di bagian yang sulit dilihat, seperti di bagian dalam vagina atau anus, dokter mungkin akan membutuhkan spekulum atau proktoskop. Dokter juga mungkin akan merujuk ke spesialis jika ada gangguan pada aliran urin. Sebagian besar kutil kelamin berukuran sangat kecil dan berbentuk datar sehingga sulit terlihat secara kasat mata. Biasanya mereka yang mengalami kondisi ini akan merasakan gatal-gatal pada daerah sekitar daerah genitalnya. Selain tumbuh satu persatu, beberapa kutil kelamin juga dapat tumbuh secara berdekatan atau membentuk kelompok yang lebih besar. Pada pria, kutil dapat tumbuh di bagian batang dan ujung penis, anus, serta kantong zakar. Sedangkan pada wanita, kutil kelamin dapat tumbuh pada bagian dinding vagina, leher rahim, vulva, dan kulit di antara lubang vagina dan lubang anus. Kutil kelamin juga bisa tumbuh di dalam mulut dan bahkan tenggorokan seseorang yang melakukan seks oral dengan seorang penderita. Kutil kelamin adalah infular seksual yang ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan daging berukuran kecil di sekitar area kelamin atau dubur. Penyakit ini sangat tidak menyebabkan nyeri serta tidak membahayakan jiwa penderitanya. Walau demikian, penyakit ini menimbulkan stres akibat benjolan yang tidak sedap dipandang mata. Human papillomavirus Virus HPV adalah penyebab kutil kelamin. Seseorang dapat terjangkit kutil kelamin melalui kontak antar kulit ketika dirinya melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang sudah terinfeksi. Besarnya risiko tersebut adalah sebesar 66%. Karena itu kutil kelamin merupakan penyakit seksual yang cukup umum terjadi. 4. Pencegahan kutil kelamin Sebagian orang yang pernah terkena kutil kelamin hanya terjangkit kondisi ini sekali di dalam hidupnya, tapi sebagian orang lainnya bisa mengalami kambuh. Jarak waktu kambuhnya kutil kelamin bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dengan menerima vaksin HPV dan menggunakan kondom ketika berhubungan seksual, kutil kelamin dapat dicegah. 3. Pengkutil Kelamin Metode pengobatan kutil kelamin terbagi menjadi dua, yaitu melalui pemberian obat-obatan topikal. Obat berbentuk salep, krim, atau cairan yang mengandung zat kimia khusus, dan prosedur ablasi penghancuran jaringan kutil dengan cara dibakar, dibekukan, atau dibedah. Prosedur ablasi biasanya diterapkan oleh dokter jika obat-obatan topikal tidak sanggup menghilangkan kutil kelamin atau jika kutil kelamin sudah menyebar cukup luas. Selain itu, prosedur ablasi juga kemungkinan akan diterapkan jika penderita sedang hamil. Jangan mengobati kutil kelamin menggunakan obat-obatan penghilang kutil yang dijual bebas di apotek tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Penggunaan obat secara sembarangan dikhawatirkan dapat menyebabkan iritasi pada area yang terkena kutil kelamin dan rasa sakit.